sama channel YouTube saya. Kali ini kita mau bahas eh, mengenai siapa bola tadi malam. Timnas Indonesia melawan Singapura. Kemenangan Indonesia adalah selalu menjadi kontroversi ya melawan tuan rumah di Piala AFF Suzuki 2020 ini. Oke, kita lanjut melihat video cuplikan yang kontroversial dari tingkah laku pelatih kemudian eh, supporter Indonesia karena memang Indonesia sempat tertinggal 2-1. Atas Singapura Yang padahal dari segi Unggul pemain masih unggul Singapura, uh, unggul Indonesia Karena uh, Kedua pemain Singapura Sudah mendapatkan kartu merah Dan dibalik kemenangan Timnas Indonesia Ada pelatih Yang berjuang mati-matian Untuk menyusun strategi Bagaimana untuk ke membalik keadaan Atau uh, bisa memenangkan pertandingan tersebut untuk merebut tiket final Oke mari kita lihat uh, cuplikan video kontroversial Assisted <Sess> Referee akan dilakukan ya, Dan bahkan mengingat Masih yang terulang Masih yang Kak Radio tangkap lihat Sini sini Dari Nagoya kiri Saya pina Indonesia Shin Taeyong dikenal sebagai pelatih yang cerdik dan cerdas Hal itu sudah ia buktikan setelah skuad Garuda di bawahnya menjadi juara grup B Piala AFF 2020. Menariknya dalam empat laga di fase grup Shin Taeyong selalu menggunakan strategi yang berbeda-beda Media Vietnam bahkan terang-terangan sampai memberikan julukan bunglon bagi strategi Shin Taeyong Formasi bisa berubah ekstrim Susunan pemain juga tak ada yang baku Semua susah ditebak Contohnya pada saat melawan Vietnam dan Malaysia. Pada laga kontra Vietnam, Indonesia menggunakan formasi 5-4-1 dengan 3 back tengah, 2 back sayap yang lebih bertahan. Taktik itu sukses meredam agresivitas Vietnam. Lalu saat melawan Malaysia, Shin Taeyong memulai dengan 4-5-1. Dalam permainan skema itu bisa berubah menjadi 4-2-3-1 atau 4-1-4-1. Shin Taeyong mengaku sebenarnya kurang menyukai banyak mengubah strategi pragmatis tersebut namun dia menegaskan strategi di lapangan akan mengikuti perubahan taktik uh, dari lawan kita sudah menonton video suplikan cuplikan tersebut uh, tadi malam juga saya nonton tapi tidak terlalu inilah uh, ragu untuk Indonesia karena memang pelatih yang berpengalaman di kancah internasional bahkan Piala Dunia dia kemarin itu bisa mengalahkan Jerman yang kita tahu Jerman juga raja uh, atau Raja sepak bola di Eropa hmm. 2018 Jerman kalah 2-0 atas Korea Selatan dan itu pelatih yang dengan pelatih yang sama semalam pun begitu dengan poin 4-2 ya. terima kasih jangan lupa support channel Youtube saya selamat siang.